asa kaya ora napa-napa. Mung kula sing biasa. Engko dituduh fitnah tenang mawon. Arti tenang mergo wis tak anggap biasa mawon. Nung nabi mawon ate dituduh napa. Kita rasa semangat khujah. Khujah ahli sinama. Harus usaha usah khujah biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean kiai, dadi ulama aja geman muni sing Islam sing lagi susah. Iwaw misalnya teraweh, biasa natako itiang teraweh, sunat, sunat, nguruman dan bisa nih teraweh. Tapi itiang nih kubutun teraweh, padahal ngeten ngeten, ya apa enak, dia ini mena api rawa teraweh, mereka Sebut itu izinan ketikan kau rachil, jelas kue malah jadi pengeran gerwang apa iba hukumi, somong nih kona. Nah, bapak dia, tenang-tenang nongong, bengkel, gampang ngeten, mbak aku di era pangeran, jadi orang mendesak, ngukumi karena aku pangeran no, tuh aku hukumi orang pangeran ada ngukumi bar narawas dari bapak kita ini kan tak tuhan ngapain tuh mendesak hukumi orang lain kita tidak akan mulhakimin jika kita kan kita ini anak analis tukang analis saya kowe mergo kasut mergo drengki mergo kowe lagi jadi imam jadi nak sentra sedih keberatan jadil kowe diri fakih kiya, aisyeng kiaiku semakmu sedih terus kowe seneng mulai langgariku sama makmu sedih, hanya ratu senangi uang diaiku, naseng makmu makku agak, manjaan bua ancam rahaga, bua apa bua ancam, ulangar gulung biasa teraweh, nggak teng langgar kulon padahal langgar gulung paling nggak ada sing teraweh, tapi gisi seni tak ada di mama, nak mau tenudur, nak mau tenudur kamu satriawe mak mau tipokso, mau sokus romadur bisa nggaknya, nak mau tenudur di prai, iya, gimana? ya perkara nih, wah, khasnya ulama, ih, kok cuy, sampe macib nopo, orang simbolten wajib, itu berat, dia nopo, berat, namun lagi di sekrine kena opo, rasulullah gak tahu azan, tapi dia di agan, di agan, imam, wah, ape, ada, nara, gue nuruti, kusun, arroso lah, nanga nurau, sah, azan, merkona api, gue ratau, ada, ikan gape, misalnya, dunia, nah, yang aku persis, nabi, ke, cok, keman, azan, merkona gak tahu. Terus gua coba, timahmu bergoda-bego tadi. Nah, terus begitu ya, ndak ikut tuh. Gua gila, gua gila. Gua gila, sunnah, sunnah nabi. Mana gua son biasa sama awan. Guys, mending ojo maksiat. Mending ada gua loh, singkilarang Islam nih, gua. Maksiat. Mana gua loh, gada gurun. Ano santri tirakat poson. Gua seneng. Saya mending maksiat. Wetirakat terberat itu sementeng wajib nopo, masih ya, barang-barang sunat itu dilakukan ya kena orang ya nopo, mengenai dari Imam Nawawi, hadis paling jelas Neng Liyani kewajiban, hadisul ar wong Ar-Robbi wan wong goblok, baru kayu goblok itu enggak takok vulgar, ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu, kamu jangan tersinggung, jadi dia datang dari gedung itu takok, ayuhku Muhammad, sobat di antara kalian Muhammad. Terus jadi sahabat-sahabat yang paling ganteng yang ditakok. Ya Muhammad jangkar saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang, katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah. Iya saya Rasulullah. ya. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat lima kali ya satu hari. Iya, pas lima kali ya. Dia sumpah, wabu ala zitu, ala zalik, wala angkus. Demi Tuhan, sada akan nambahi dan tidak akan kurangi. tiap pelapi nyebun. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain. Enggak yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan, sada akan kurangi dan tidak akan nambahin. Kau buat apa? jenjang pas. Buat kabel jenjang pas. Tapi itu mulai tenangnya, tapi Dewi Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Ibu mengikuti sekolah, janda. Padahal jadi lazzi itu ala-ala dari Angkus, tiap diwarai nabi demi Tuhan. Saya tidak akan nambah, tidak akan murah. Nah ini sama John Iruguologo, makanya belum kemas. Isak itu kalau sering tidak mau bocil Ulama, engkau kobra-kobra, iya, tapi dia, aku ikuti. Jadi, eh, lagi hadis ar Tapi sama John Iruguologo jenenan kalau amun tiru buatan saya tapi kalau yang perlu niru itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya kalau saling niru artinya akan KW kan kalau KW1 KW2 kan masalah jadi nggak usah saling nopo niru terus Torekoh mulamati itu dulu ada Torekoh era Imam Saroni sebelumnya makanya dimana kepadanya mulamati ya itu ada Torekoh orang-orang sholay yang enggak pernah sholat kobliyah gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja dia hanya sholat saja tapi udah jadi wali gara-gara mensyariatkan tolak halal itu fardun ala kuli muslimin sementeng wong doberjo boleh rizki riski singnopo. halal saat walian, wong korupsi bangun masjid, bisnis gelap opo ya seneng umroh jadi tolak bul halal rapati diberhatikan no, tapi sunate batis resikinya komploder yang gua hasilnya tiga umroh macem-macem sunat-sunatnya dikebut negus membuat soal angkupat sepura pengera cari rohen ayu pantas sekorat disiksa kesempatan kalau jeling kalau dikonca sandri ini sandri chan sandri gula oleh dikatangi uangnya bener ini adalah film-film Amerika lho film-film gus ini aneh ini film barat gus Titanic Sandra Bullock aneh adalah film pasiku perang Irak ini ngakon kau ngaji gula santri gula gus kalau berdua jujur bejungan tapi Amor senang ini yang mutu lo jadi nanti melok ngaji gula atau berikut ngaji mahal dirian apa dong nak film kok Ternyata Ya kita ini kan punya nafsu. Punya Nafsu. Awalannya nak kue, ono pembantu kok pecah no piring. Iku bu amo mesti rakrano pecah piringnya. Berku harus pecah no piring bellek. Wah, aku iso nggak mau uang ayu, pecah no piring lah. Lah saya gitu, Mustofa ini sebanyak aku juga. Artinya ini, ketika kue digitali, kenapa ono harus membantu bu amo? Layungnya kalpiring hati hati kesono tamu macanau piring, mesti dia belain. Merkoh umpo masih wong ayu, sing kue berharap cintanya kue isong ngamuk Berarti salah macanau piring, telai, telai cuma kayak bebosok suci salah ya krono, macanau piring. Ya kalau samu nafek aku nih, ini gue naccu ngingin menu Tekan nyebut alasan, oke kadang bodoh. Saya kalau nawong atau anjekak numpak GL, cai wajun numpak cepak numpak GL. terus gue naik sopawong kok luput suwong mergera dulur orang keluarga jadi misalnya anak gusti jalan sepurane sing jember kode salah tapi hukumnya itu gue <tuh> nak rawuh bocah nom yang perawatan gak guang liwat kamu angkel bocah nom perapatan gak guang liwat Suatu saat kia itu dikabari ini konten putu nih jenengan. semoga di pengiran ini, Iya, ngobrol yang perapatane bareng burung putuh nih. itu sing dialami nabi Ibrahim alaih Salam. Jadi nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita. Kan pelajaran ke jenengan bahwa kita meskipun nahi mongkar itu mesti on nafsu sungguh nih. Biar nahi mongkar memang on-off Nabi Ibrahim ini cara kita berikan nih. Ini gue bab.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 Sampai tiga kali kejadian, ya, masih tuh mulai zina, macam-macam lah. Pokoknya nggak bener-bener, tapi pikiran dituruti. Suatu saat, walhasil hasil Nabi Ibrahim itu, konyol beli anaknya Ismail, him, anakmu sembelih him, Ismail protes habisnya. Gua sama roto Fuadi itu buah hati saya, Gusti. Kau kan jiran konyol itu, Bi, keberatan him, dia keberatan Gusti, ini ke anak gulo menjawabnya pengirahan gue gak eling zaman tak angkat dengan alam malakut nah ada orang maksiat yang ini baukan matanya tak turuti bareng aku ngongkon kue kok mau pikir pas ngongkon aku rata pikir harus ngongkon kue kok mau pikir terus ibu yang jawabnya, ini kok anakku lah Gusti orang-orang itu gak tau lah, sama aku gak gelo ke usul wotan matanya nah saya gitu, bener cerita hikam aku gitu